Oke okay guys, kembali lagi jumpa dengan saya, distro Nah di disini kita bermain Mobile lagi, dan kita semua core ya, atau hyper sahabat. Nah, disini kita coba fokuskan di monster hutan. Itu kita bantu valid ya, di mid Coba WD. Nice, tewas kesana, mundur valier, mundur mundur. Kita ada tamus. Oke mas. Mas. bentar kita lihat Kita pantau dari sini ya, karena kelihatannya lawan lagi ambil kartu kita lihat ada gusin nice kita dapat ah, tapi kita tewas juga nih saya gak sempat kabur aku tewas coy. aku coba bantu dulu alpa sini ada tamus ya. kita coba ulti Nice, tewas. Lainnya di atas. Nah teman-teman jika kalian suka dengan gameplay aku silahkan di like komen dan subscribe. Saya coba ulti. Ah gak usah ulti, eh, tewas. <guruh> kita ulti aja ya karena ada. Oke oh, tewas kita. Oke okay, guys, sabar sudah hidup kembali dan kita coba ke turtle ya. Kita ke turtle Ah. Oh, kamus. Nah, nice, tewas. Atsh, hampir saja kita tewas dari Vision. Ya. Ayo gaskan Valir. Maju dikit, Valir. Ya, kenapa sih itu Valir? Majulah. Ya. Ya, cocok mana masuk Valir ini? Nah. Eh. hutan yang Mish. darinya tebak bentar bentar bentar bentar gaskan gaskan aja kalau mau seru tenang looting jangan sok keras is ampun valir looting jangan sok keras berantem coy eh valir lu juga jangan sok keras uh. kambur, kita coba coba oh, degusiannya, oke tewas degusion, ntar kita, kita baik dulu, oke okay, kas kan kas kan, kas kan atlas, oh si atlas, mau dek, dek kamu sih cow, valir si bangkunya menarik coy gas gas gas kita coba ayo oh, tambahnya tambah bentar bentar bentar ada fuchsia nah, ada gusion juga oh, tewas falir fuchsia nice ah oh, hampir saya kita tewas dari Frank ya semoga kita bisa victory ini mundur mundur mundur mundur mundur mundur, mundur lesley bentar-bentar udah kusion sini ya bentar-bentar oh Franco, ranko nice rankonya mau kabur coy mundur lesnya mundur mundur mundur awas tewas kalian nah itu apain valir di situ. Mas les yes, digaskan kan Oh, tewas tuh. Ah. Ada cushion situ. Kok oh, gas Tewas cushion. Oh, rangkup kebal. Tewas rangkup. Ah, hampir. oke okay, nice. Kebal juga, sih, kurang coy. Kita mundur karena ulti kita belum ready. Kita coba membersihkan di sini ya. Oke, kita ini juga ada batrix, Vixana, dan tamus. Bentar, benar. tamusnya pasti ke sini. Kita akan kita balik dulu, kita coba recall. tamus pasti ke situ. Oke, guys, kan aku bilang tamusnya ke situ. Oke, dan teman-teman, jika kalian suka dengan gameplay aku, silahkan di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi ya, supaya aku upload video nanti kalian tidak ketinggalan. Dukung terus channel aku, ya, guys. Okay, Tewas ini. Kaskas okay. kask. Eh, bantu lah hampir sekarat aku Joy. Oke okay, oke, okay. back back back back back back Leslie. Ah, Kalah kita ini Joy. Nah, nice nice nice. Ada gunanya juga Leslie ini. <laughs> Ada gunanya Leslie. Oke bentar sabar, jangan kamu seperti itu sabar Lihat perangkunya, tidak terlihat di map ini Kita coba kesini ya Golang, kita coba push aja Oke guys kan, let's XP, tukar dulu ah, Terlihat perangkunya sama Terlihat tamu sama kesini ya Kita coba kayak ke sana ya oh, Gusion Ayo Gusion Kemarin lah Gusion Gusionnya Kenapa kelihatan ya Gusion Oh Gusion Aldimit Tewas kalian Tewas Nice, nice. Tewas juga Gusion Ah kebal si Tamus Mundur Atlas Hmm, keluar semua kita nih. Oh, ternyata. Nice, kalian dapat kill ya. Nice, nice. Ini dulu. Tas kan not kan. Oke, okay, lord lord lord aja. lord lord Kali jaga situ, kali dorong kali. Sembur dengan api ya, kali. Yes. sudah let game seperti ini semua hero sudah sepedes ah. kita sini kita jangan recall ya kita akan buff saja biar kita terlambah dan kita menghadirlah seperti ini aja guys. kita coba pantau dulu kita fokusnya jangan di jadi kita fokus hanya mm Mage sama Lucian nih. Tamus jangan diharapkan karena sudah nggak jalan seperti ini coba dengarnya. Nah, kita fokus ke ke Assassin sama Mage. Oh maksimal juga kita coba bersihkan di sini ya. coba kubur lain oh udah kita bingung Oke, oh, dia umur ternyelambat coy kita tewas coy tapi di rumah saya pasti kita akan hitur ini gas kan ya seligaskan. Oke mantap kita menang ini. Oke naih teman-teman jika kalian suka dengan blog aku silakan dukungnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke kita kasih salam dulu salam satu ulti. Thank you.